Kita sama-sama bacakan Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berada. Tiga, Tiga. Persatuan Indonesia 4. Keraiatan Empat, Empat. yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan, Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Pemuda dari mana? Indonesia. NKRI, NKRI. Takdir oh, Masya Allah, ini Pancasila yang sejati ini Hola Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du alamin Pertama kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena di pagi Hari ini hari ahad Kita Allah datangkan, Allah perjalankan Seorang guru besar Seorang asatiz Yang telah banyak Memberikan kita ilmu Beliau adalah Ustaz Doktor Adi Hidayat LCMA Tafadzal Ustaz Jazakallah khairan atas Kehadirannya. Haram, dan mudah-mudahan Ustadz dan tim diberkahi Allah Subhanahu Wataala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga sahabat dan pengikutnya dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin. Para santri wan dan santriwati yang ramadhan Allah Subhanahu Wataala. Untuk memulai acara ini, mari kita sama-sama mulai dengan membaca umul kitab. Al-Fatiha. <tik> Alhamdulillah untuk selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan kalam yang akan disampaikan oleh Al-Akhid Fahmi Tad. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum ضمن الله من الشيطان الرجيم man <laughs> Asal punggah, Sirayu berseru: "Bi airiku meluah, maktun ilmu maruf bagaguah alam mu bilang, oh Sadaqallahul Azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ali Hidayat Alif Hamid Tabir ini merupakan santri Afatika fatihah Berasal dari Bintuni Papua Barat Alhamdulillah Ada sekitar kurang lebih tujuh Soalnya saat ini berada di pondok pesantren dan semua mayoritas adalah dari Papua, dari Bintuni, Keimana, Fakfak, -fak, Sorong, Raja Ampat dan juga ada di, uh, wilayah timur lainnya, dari Maluku, Empik, uh, Masohi dan juga ada juga dari Pekanbaru dan lain sebagainya Mudah-mudahan kehadiran Ustadz Adi Hidayat ke tempat kami ini sebuah keberkahan bagi kami, dan juga tentunya kami berharap bisa mendapat kekuatan dari Ustadz Hidayat karena Pemimpinan kami, Presiden Al fatihah K.H. Muhammad Zafuzilan Rodbanul Garamatang, yang mengasuh kami, membina kami, membawa kami kemudian ke sini. Saat ini kami sedang kan pondok pesantren di sini juga sedang membangun masjid nuar yang insya Allah menjadi pusat dakwah dan pusat pendidikan dari pondok pesantren nuar dan wilayah kabupaten bekasi ini. Insya Allah membangun Selain masjid juga ada tempat pendidikan anak-anak di masjid. Di masjid menemukan usaha uh, berkenan untuk dukungan dan juga nanti mungkin di akhir acara bisa memberikan uh, nyampaian sedikit untuk rekaman video kami. Begitu ada uh, dan selamat kepada tamu undangan yang ya, hadir di tengah-tengah kami. Betul ada orang tua kami juga dari Makassar dan ada Ustaz Sud Amir yang mendampingi kami baik tanpa berpanjang kalam eh, para tamu undangan yang masih berada di luar silakan untuk masuk ke dalam dan Mudah orang kita bersama-sama bisa menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat baik tanpa berpanjang kalam terfadil syukur kepada Ustadz eh, untuk menyampaikan ilmu yang pada kami semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <Sinoff> Alhamdulillah yang menjadikan ahli Alquran ahli Allah, من العربية إلى الأندونسية المحبوبة نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم الحبيب الأمين سيدنا محمد وعلى آله والصحبه والذردياته وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا أهل القرآن الله Yang sama-sama kita doakan sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan rahmat, kemuliaan, kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh pengurus pesantren tahfidz Al-Qur'an dan Hadith Luar Bapak Haji Mahmud Al-Ustadz Al-Fadil Tuami Syafdlan para asatizah Para pengurus di pondok pesantren ini Saya ingin memulai dengan bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga rahmat Allah dialirkan Semoga perlindungan Allah diberikan Baik di dunia hingga kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kemuliaan insya Allah Saya dapat berita undangan Dari Al-Ustaz fadil ustaz Amir Ini yang sebelah kiri ini ya ini dulu tangan kanan nih ya. Alustad Allahyarham Haji Arifin Ilham. sekarang dengan kami di Bekasi dapat berita dari Ustaz Fordland agar berkenan berkunjung silaturahim ke pesantren mulia ini. Saya begitu dengar tidak pikir lama lebih cepat lebih baik. Jadi langsung saya sampaikan, Insya Allah saya datang. Insya Allah saya hadir, karena ini istimewa karena ini istimewa ya kalau undangan dari yang lain tentu kita sesuaikan dengan jadwal tapi kalau undangannya diawali dengan fadlan itu di Al-Quran, fadlan itu minallah <tik> <tik> jadi ada satu ayat di dalam Al-Quran, yang saya sampaikan juga kepada beliau Ustaz Fadlan, ini Ustaz ayatnya udah khusus gitu ya dan nggak ada yang lain yang punya ayat ini dalam konteks kehidupan kita sekarang di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat yang ke-8. Ah, nanti kalau belajar peta Quran di sebelah kiri agak ke tengah tuh ya. <tuh> <tuh> minallahi wa ni'mah wa alimul hakim. Ya fadlan minallah. Ya fadlan itu dari Allah. <tuh> ya. nah, ini anugerah al yang Allah berikan kepada kita semua ya. Tidak hanya untuk Papua, tidak hanya untuk Indonesia, tapi untuk umat Islam pada umumnya insyaAllah Maka dijaga beliau ini, jaga beliau ini, doakan beliau mudah-mudahan tetap sehat Diberikan perlindungan oleh Allah dan insyaAllah terjaga niatnya ikhlas Untuk bisa meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya di bumi Indonesia, tapi juga memberikan insyaAllah marwah kemuliaan Sampai ke lingkup dunia dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala jadi sudah fadlan nikmat. Ya, fadlan minallahi wa nikmah. Nikmat. Jadi nikmat untuk kita semua di pesantren ini, nikmat untuk Papua, nikmat untuk Indonesia dan nikmat untuk umat Islam insyaallah pada umumnya. Baik. Di dalam Al-Qur'an jika kita ingin menjadi orang-orang yang hebat dalam pandangan Allah. Hebat imannya hebat ibadahnya, hebat ilmunya, hebat kedudukannya, hebat hartanya, dan hebat segalanya, maka pedomannya itu hanya satu yang Allah tunjukkan, hanya satu yang Nabi beritakan sejak 15 abad yang lalu. Dan siapapun yang berpedoman kepada satu sumber ini, itu langsung jaminannya dari Allah, langsung jaminan dari Rasulullah Wasallam. Tidak peduli dia berada di tempat mana, tidak peduli dia berada di zaman apa Maka dia akan meraih semua kesuksesan yang mungkin diraih oleh setiap orang di masanya Dan ini sudah terbukti berjalan selama 15 abad sampai dengan saat ini jadi saya tidak akan menyampaikan dulu isi sumber ini kecuali saya ingin mendengar dulu keinginan komitmen kita pada pagi hari ini. Saya ingin tanyakan dulu, siapa yang ingin jadi orang hebat dalam pandangan Allah? Oh, kurang keras saya dengarnya. Siapa yang ingin jadi orang hebat imannya? Siapa orang yang ingin jadi hebat ibadahnya? Siapa yang ingin jadi orang Paling kaya yang dermawan Siapa orang yang ingin jadi Pejabat paling tinggi Yang tawabu Masya Allah. Alhamdulillah Takbir Rahasianya Disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari ah, Siapa yang tahu Al-Imam Al-Bukhari punya Kitab paling populer Firat sampai saat ini yang tahu kitabnya boleh angkat tangan kitab al imam al bukhari ada yang tahu nama kitabnya angkat tangan mana orang-orang hebat ini hah apa nama kitabnya boleh berdiri namanya siapa deh perkenalkan nama saya bukhari saya dari serang nama kitabnya adalah Sohihi bukhari Shahih al bukhari masya allah hehehe Nah, itu baru setengahnya karena setengahnya saya beri setengah juga 500 ribu siapa yang bisa tahu nama lengkap kitabnya nah, 1 juta 2 juta 3 juta ini serius ini 4 juta Ayo, tidak usah cari di Google. Lima eh. juta. Ayo, enam juta. Ini bukan kuis-kuis di TV ini. Langsung ini. 10 juta. Ah, kalau begitu simpan dulu saja ya. Ayo, silakan. Ayo, apa nama kita biar? Ah masih lima ribu. <laughs> Lihat nama kitabnya Al Jamia Al musnad Al Sahih Al mukhtasar min umuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa sunanihi wa ayamhi. Ah, saya diulang. Alaihi adik-adik sekalian kitab hadis itu ada empat jenis satu ada yang namanya jami' kedua Sunan Ketiga musnad Keempat mu'ajan Satu apa? Jami' Dua apa? Sunnah Tiga apa? Musnad Empat apa? Mu'ajan Jami' Itu kitab yang menghimpun Informasi yang umum Yang luas Jadi kata al Al-Bukhari Kitab saya ini jami' Jadi banyak pembahasannya. Banyak topiknya. Banyak informasi di kitab saya. Al-Musnad. Tapi bukan informasi biasa. Semuanya saya pastikan isinya bersumber dari Rasulullah SAW. Bersumber dari Nabi SAW. As-Sahim. Saya telah teliti. Saya berangkat. Beliau itu pernah menyeberang. ya Beliau itu kan nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad Ya, siapa nama aslinya? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin al Bardizbah, ya Al-Ju'fi, Al-Bukhari, Al-Khurasani, Al-Uzbekistani Nama aslinya Muhammad karena berasal dari Bukhara Maka memperkenalkan diri Saya Al-Bukhari Ini asalnya bukan orang Arab Orang Uzbekistan Sekarang Orang Uzbekistan jadi ingin menyampaikan pesan bahwa Islam sudah datang ke Bukhara. Islam sudah sampai ke Uzbekistan, melahirkan seorang ilmuwan, melahirkan pakar-pakar hadis sampai dengan sekarang. Maka untuk memberikan pesan-pesan, informasi bahwa saya berasal dari bukan negeri Arab, tapi Islam sudah sampai kepada saya dan saya berhasil jadi ulama, maka rumusnya tambahkan alif lam di depan nama daerahnya, kemudian akhirnya ditambahkan i. Kita punya guru besar, tuan guru ya dari Banten, namanya Syekh Nawawi, maka dikenal dengan Syekh Nawawi al bantani Kita punya guru besar, musnid ad-dunya ahli hadis sedunia, yang hafal hadis dengan sanad sanadnya, bukan hanya dengan kalimat hadisnya, tapi sanad sanadnya. Itu yang terakhir ternyata dari Indonesia, asalnya dari Padang, Syekh Yasin al -Padani jadi boleh kita tambahkan alif lam dan i di ujungnya ya ini ada Ustaz Fadlan ya misal dari Papua Ustaz Fadlan al Papuai tadi ada dari Seram al Serami ya. <tuh. <tuh. orang Jakarta biasanya pengen al Betawi ya jadi al Bukhari itu nama daerah al Bukhari boleh al Manokwari di sini nanti ya ada lagi yang dari mana lagi Asorong sorong Al-Sorongi, Al-Wamenai, al, ya, al Akan hadir 350, 3500, Ulama-ulama yang dahsyat Mensebuah dunia Dan insya Allah terlahir dari rahim pesantren Anwar nah, Kemudian as sahih Al-Muhtasar Singkat padat isinya berisi 97 bat jadi di Sahih Al-Bukhari itu ada 97 pembahasan 97 topik seluruhnya bersumber dari kegiatan Nabi SAW dan sunnah-sunnah hariannya jadi kalau adik-adik ingin belajar apa kegiatan Nabi selama 24 jam untuk diturunkan jadi kurikulum di AFKN ini maka keluarkan kitab Sahih Al-Bukhari ada 97 kurikulum kehidupan Nabi dari 97 ini Nanti ada pembahasan namanya Baab Fadailul Quran Haddathana kata Al-Imam Al-Bukhari Hajjaj bin Minhal Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marthad Al-Qamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaid. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu Menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qa'al khairukum Man ta'allama al-Qur'ana nah, itu hadisnya ada di kitab Soei Al-Bukhari Al-Imam Al-Bukhari lahir Nabi sudah meninggal dunia 194 hijrah itu Nabi sudah tidak ada Maka dari mana Al-Imam Al-Bukhari menerima hadisnya? Beliau mendapatkan dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal Al-Alim Kabir Hajaj bin Mihnal Manlima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marfan, Alqamah bin Marfan menerima dari Sa'ad bin, bin, Sa bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan, Uthman bin Affan menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Khairukum" Kalau kalian ingin menjadi orang hebat, ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi yang luar biasa di manapun kapanpun kita berada. Itu hanya satu syaratnya. Man ta'allamal Qur'ana wa nah, Sekarang saya mau tanya sebentar. Kenal Umar bin Khattab? Kenal. Kenal di mana? Tahu ya? Alhamdulillah. Umar itu sahabat Nabi bukan. Hebat tidak? Hebat. Jenius tidak? Jenius. Kuat tidak? Kuat. Hidupnya bersama Nabi tidak? Hidup. Wafatnya dikuburnya di mana? Di samping Nabi. Di surganya di mana? Dekat dengan Nabi. Coba. Tapi tidak banyak orang tahu siapa Umar sebelum menjadi karib Nabi, mertua Nabi. Umar itu mertua Nabi. Punya anak perempuan dah Hassah menikah dengan Rasulullah s.a.w. Mertua nabi, karib nabi, karirnya hebat sampai menjadi khalifah, presiden dengan wilayah yang sangat luas. Kemudian juga orangnya kuat di dunia bersama nabi di alam kubur. Di samping nabi dikuburkan, di surganya sesurga dengan nabi. Tapi tidak banyak orang mengetahui siapa Umar sebelum menjadi orang hebat itu. Umar itu sebelum jadi orang hebat orang kuat dalam kebenaran ternyata hobinya banyak satu Umar pernah jualan Tuhan Umar pernah jualan Tuhan makanya nanti setelah Umar menjadi khalifah Umar suka termenung, diam, lalu ketawa sendiri ya, kata asistennya Ya Amir al-Mu'minin lima dahik tabi nafsik ya Amir mu'binin kenapa kau tertawa-tertawa sendiri kata beliau aku ingat semasa aku dulu di jahiliyah aku jualan Tuhan Tuhannya terbuat dari roti jadi ada Tuhan terbuat dari batu namanya autan. ada Tuhan terbuat dari kayu namanya asnam ada Tuhan terbuat dari roti namanya Akbas. jadi Umar ini Sebelum masuk islam itu pernah terekam dalam sejarah jualan Tuhan yang terbuat dari roti Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan ya Ada latak dibuat, manat, ada Oza Satu kali Umar sedang berdagang cuaca panas laparlah Umar Tuhan belum laku <tuh> <tuh> Lapar Tuhannya belum? Laku <tuh> maka Umar menyimpan Tuhannya di depan dia agak tinggi, dia katakan ya Tuhan lata nih mohon maafkan saya jualan saya lapan saya pinjam tangannya dulu sebentar, nanti saya ganti dimakan tangannya kuat lagi, jualan Tuhan lagi, sekarang Tuhannya tanpa tangan Sampai lapar lagi, makan kakinya Lapar lagi, makan kepalanya Akhirnya jualan itu, Tuhannya masuk dalam perutnya Omar Omar sebelum jadi khairan nasi Itu juga terekam dalam sejarah Suka minum Suka minum Ya, cuma kita juga suka minum Itu ada ramuan dari dahsyat sekali 12 ramuan ya Ada ramuan dari rotan khusus ya, kayu khusus dari Papua, Masya Allah itu saya tadi di jalan agak lemas-lemas sedikit begitu itu diminum dengan izin Allah Masya Allah ini sudah, sudah enak ini ya Ustadz dan sudah enak melihat adik-adik lebih enak lagi tuh Masya Allah Alhamdulillah Umar suka minum itu di ya, peminum paling amatir itu lima kali sehari mabuknya amatir di Jahiliya lima kali sehari Jadi kalau ada orang mabuk sekarang itu orang ketinggalan zaman kalau ada orang mabuk sekarang orang ketinggalan zaman. karena 15 abad yang lalu sudah ada yang mabuk dan yang paling amatir lima kali hari Jadi kalau ada orang mabuk sekarang setelah ada 15 abad cuman sekali mabuk sudah ketinggalan zaman ketinggalan jauh jadi kalau ada orang mabuk sampaikan pada dia kamu ketinggalan. Kamu ketinggalan? Zaman. Kata 15 abad yang lalu sudah ada yang mabuk-mabuk. Paling amatir berapa kali? Tapi nanti setelah masuk Islam ayat mirasantika. Ya, sebelum Bang Haji Oma Irama mempopulerkan mirasantika. Itu sudah turun ayat mirasantika. Turun tentang haramnya hamar minum-minuman, narkotika dan sebagainya, itu ternyata atas permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala Turun nanti 4 ayat, puncaknya Al-Maidah ayat 90 sampai 91 itu. Umar. Umar itu kuat. Bahkan sebelum masuk Islam, setiap siang Umar akan naik ke Jabal Qubais. Tahu Jabal Qubais? Jabal Qubais itu itu ada bukit besar sekarang berdiri di atasnya istana, termasuk kasar untuk menyambut tamu-tamu yang haji dan umrah yang sekarang dimanage oleh pemerintahan kerajaan Saudi Arabia di samping hotel besar, hotel Zamzam. Di samping kanannya itu ada Jabal Qubais, ada istana di atasnya. Insyaallah, adik-adik sekalian, satu saat akan berhaji akan berumrah, ya nah, tidak cukup dengan amin, berdoa karena doa saat sedang belajar itu banyak dijabah di oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti ada hadis di Ibnu Majah riwayat sahabat Abu Darda nomor hadis 233 ya wainn malaika taala tazawajnihata haridan mitali ilmi dan para malaikat itu kalau ada para penuntut ilmu sedang belajar dia akan membentangkan sayapnya kemudian memohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala permohonannya ada dua yang pertama Allahumma gfirlahum Allahumma Allahum Ya Allah ampuni dosa mereka Ya Allah ampuni dosa mereka Ya Allah ampuni dosa mereka Dosa itu artinya ada apa? Ada sa salah. salah Ini pesan dari malaikat Kalau sedang belajar jauhi maksiat Jauhi kesalahan-kesalahan Karena maksiat itu akan menghambat cahaya ilmu yang Allah turunkan kepada kita Karena itulah hal pertama yang malaikat lakukan kepada kita para penuntut ilmu memohon kepada Allah ya Allah jauhkan dia dari maksiat jauhkan dari dosa supaya ilmunya sampai kepada jiwanya cepat melekat kepada jiwa ini ada ada gelas seperti ini ini saya ilustrasikan ya ini cawan ilmu jadi kalau masih terbuka masih bersih apapun yang dimasukkan akan cepat sampai nanti saya akan berikan rumus cepatnya ini saya berikan satu rahasia besar di dalam Al-Quran yang pernah saya praktekkan sampai hari ini dan hasilnya dahsyat ini rahasia antara kita saja ya, jangan diberitahu keluar. Okay. Nanti kita akan dapatkan hasilnya dahsyat. Ini saya pernah praktekkan sejak saya mulai masuk pesantren sampai sekarang. Bukan mau hafal, mau mau lupa susah. Mau lupa susah. Jadi ada empat kualitas penuntut ilmu di zaman dulu. Satu cepat hafal sulit lupa. Yang kedua cepat hafal cepat lupa. Yang ketiga, lambat hafal, lambat lupa Yang keempat, lambat hafal, cepat lupa Ini yang repot nih Baru masuk kelas, diterangkan, susah sekali pahamnya Begitu keluar, lupa Nah ini yang bahaya Tapi ketika kita belajar pada sumber yang utama Al-Quran akan melahirkan generasi yang kelima Cepat hafal, sulit lupa jadi bukan mau hafal, mau lupa pun sulit biasanya yang begitu utang biasanya yang begitu utang ya kalau sudah utang, ya cepat lupa ya cepat lupa dia. Ya. Nah, ini mau lupa susah ini, mau lupa sulit saya belajar ilmu tajwid setiap hari Rabu tahun 97 jam 2 siang ya jam 2 itu saya membaca di depan rumah Pak Kiai kemudian jam 4 saya masuk kelas Kitabnya bidayatul mujtahid Vehn mitajwid yang mengajar ustaz atas kurnia, mata judulokatan mustilah, mata judulokatan milik Cianubel jayidi wasilahan ilmunya roh fubiah koma stakhomnes sifati wal muduli wa ghairi dalika, kata raki kiwata finiwa nahwi hima, maghoyatu imutajudokho yatu buhoyatu buluh genjah yatu laf nukrani alamat lukiem al harutin amawiyat yaf sohiyat yuak hila ghoyatu sonolisanilah khotoi fi kitabil dahita saya tidak tahu maknanya pas jak saat itu sampai sekarang saya masih akal. 97 sampai sekarang mau lupa susah ya kalau 97 mau lupa susah ternyata dahsyat dan inilah kemudian yang melahirkan bukan hanya Umar nanti ada dua belas ribu orang yang tersebar di muka bumi saya ingin mengambil Umar dulu ya adik-adik sekalian karena Umar ini luar biasa selain sahabat-sahabat lainnya ada seorang pemikir dari Mesir namanya Toha Husin itu sampai mengarang kitab tentang kejeniusan Umar abakariya itu Umar Umar yang tadinya kekuatannya digunakan untuk nantang orang ke Jabal Qubes tadi naik setiap siang dia datang mengatakan Siapa yang berani dengan saya Mari ketemu di bukit apapun yang dia tentukan Tapi sebelum datang Pamit pada ibu yang telah melahirkannya Karena dia akan pulang tanpa nama Umar Itu Umar Mabuknya berapa kali sehari? Minimal Pernah jualan Tuhan? Pernah tantangin orang? seketika hidupnya berubah dengan satu ayat saja satu ayat ini hanya dengan dua huruf saja jadi hurufnya tak banyak, cuma dua hurufnya satu ayat saja yaitu dua huruf di pembuka surah ke-20 Taha Umar menghunuskan pedang ingin datang kepada Rasulullah SAW dan berniat bukan hanya sekedar menyakiti tapi juga untuk mengeksekusi Nabi di perpengahan dia bertemu dengan seseorang mengatakan kenapa engkau ingin membunuh Muhammad sedangkan saudarimu saja sudah masuk Islam maka dengan marah dia berbalik ingin mengejar saudarinya itu di perpengahan ketika akan masuk pintu dia mendengar satu kalimat saja satu ayat saja dengan dua huruf poha boom jatuh pedang, jatuh mental jatuh dirinya hanya dengan dua huruf poha Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kalian susah. Sebaliknya kami turunkan Al-Qur'an untuk mengeluarkan kalian dari segala kesulitan dalam kehidupan. Itu dengan toha langsung jatuh terhuyung seketika minta dibimbing pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara singkat untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dari dua huruf menjadi dua kalimat Taha' berubah menjadi Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan Lalu kita kenalah sejak saat itu menjadi Umar yang sekarang Dan tidak pernah dikenang peristiwa-peristiwa tadi yang disebutkan Orang tidak pernah ingat lagi Umar pernah jualan Tuhan Orang tidak pernah ingat lagi Umar pernah mabuk mabukan Orang gak pernah dengar lagi dan ingat lagi bahwa Umar pernah tantang banyak orang bahkan berduel sampai wafat Semua itu tinggal kenangan menjadi hikmah bertransformasi kata orang sekarang Berubah jadi Umar yang dikenang dengan semua nilai-nilai kebaikan Dijamin masuk surga tanpa hisan Sekarang saya tanya semua adik-adik sekalian Siapa yang pernah jualan Tuhan angkat tangan? Ayo Tidak ada siapa yang pernah mabuk-mabukan minimal lima kali sehari angkat tangan siapa yang pernah tantangin orang di bukit-bukit menjulang di Papua supaya duel sampai wafat angkat tangan jadi kalau Umar saja pernah jualan Tuhan pernah mabuk, pernah tantang orang duel jadi orang hebat yang dikenang sampai sekarang insya Allah adik-adik sekalian akan lebih hebat dibandingkan dengan apa yang pernah dilayar Umar kita akan buat Umar-umar baru kita inginkan ada Umar-umar di masa-masa milenial kekinian siap insya Allah? siap hebat yang saya maksudkan hebat dalam konteks semangat untuk meniru Umar kalau seperti Umar jadi kekasih Rasulullah nampaknya kita harus bekerja keras lebih baik lagi nah semua itu bersumber dari Al-Quran Al-Quran jadi kalau di sini terbentang tertulis pondok Pesantren tahfidh Al-Quran dan hadis, maka Masya Allah satu kebahagiaan tersendiri dan demi Allah saya katakan saya mau berikan satu rahasia besar sebelum masuk kepada rahasia yang tadi buka Quran surah 35 ayat 32 paling kiri sebelah atas di mushaf Adik-adik sekalian Ahli Quran itu itu bukan orang biasa. Itu orang pilihan. Makanya masuk pesantren AFKN ini pun dipilih Ustaz Seleksi. Jadi ahli Quran itu hasil seleksi. Dan di sekian hamba diseleksi oleh Allah untuk menjadi ahli Al-Quran. Perhatikan kalimatnya: <tuh> kemudian kami akan wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih. Yang kami pilih, awas, kami di situ itu menggunakan ne, Jangan terjemahkan dengan banyak. Karena di Indonesia kami disebutnya banyak. Nah, kalau ada di Quran, menunjuk kepada Allah itu maknanya dua: satu, tawhimun nafsi, yang kedua, tawhimushakni. Tawhimun nafsi menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawhimu sya'ni menunjukkan keagungan informasi yang akan disampaikan Kedahsyatan kehebatan informasi yang akan disampaikan Jadi Allah ingin menyampaikan begini Kalau ada hal-hal yang dahsyat yang istimewa dalam Al-Quran Maka Allah akan menginformasikan dengan mengagungkan kehebatan Allah dulu Seakan-akan ingin berkata Hei demi keagunganku, demi kehebatanku kata Allah Aku akan sampaikan sesuatu yang sangat istimewa karena itu semua yang hebat-hebat di Al-Qur'an Itu informasinya dibuka dengan kalimat Inna atau Na Lailatul Qadar hebat tidak? Hebat tidak? Pahalanya banyak tidak? Coba saya mau tanya Siapa yang hafal surat Al-Qadar? Angkat tangan oh, Coba berdiri Siapa namanya? Raja Ampat, Masya Allah Insya Allah pulang menjadi Raja yang sesungguhnya Pulau terindah, Masya Allah. Surah keberapa itu? Ada yang tahu surah keberapa? Angkat tangan Akhwat, mana akhwat? Mana Ratu Ampat? Tidak ada Hah? Surah keberapa? Al-Qadar surah keberapa? Siapa? Angkat tangan, boleh silakan berdiri Surah keberapa? Surah keberapa? Ah 97 benar. Silakan duduk lagi. Bacakan surahnya. A'udzubillahi hmm. hmm. Hmm. Masya Allah Raffi dapat 500.000 ribu Yang akhwat sana dapat 500 ribu hmm. Jadi kalau ibadah di malam Al-Qadar Dapat pahala sama dengan Bukan Bukan seribu bulan Sama dengan Lebih dari seribu bulan 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 40 hari jadi kalau kita sholat di malam Al-Qadar itu sama dengan sholat 83 tahun 40 hari jadi takbirnya 83 tahun Akbar, Akbar, Akbar satu malam itu begitu baca Al-Quran cuma baca misalnya Yasin bacanya sama dengan lebih dari 83 tahun 40 hari karena dahsyat pahalanya banyak pahalanya pakai inna. Nah, ahli Quran itu ketika dipilih oleh Allah, kalimatnya menggunakan "inad" disingkat menjadi kita "nah". Dan kalimatnya menjadi, di, "diambil dengan kata isphofa". Allah itu kalau memilih terbaik di kalangan hamba itu pakai istofa Ya, kenal Nabi Adam, ya, kenal lagi, kenal di mana? Oh, ya, alhamdulillah, ya, kenal Nabi Nuh. Baik, kenal Nabi Ibrahim? Tahu Alhamdulillah. Alhamdulillah Kenal Imran, bapaknya Sayyidah Maryam? Tahu Semua ketika dipilih oleh Allah Nabi Adam baik tidak? Baik. Nabi Nuh baik tidak? Baik. Nabi Ibrahim baik tidak? Baik Imran baik tidak? Baik. Semua ketika dipilih oleh Allah pasti jadi orang baik Dan kalimatnya menggunakan istafa Buka Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 33 Surah ketiga Al-Imran ayat berapa? 33 di paling kiri agak ke tengah sedikit. Ya. Inna Allah astafa istafa. Inna Allah astafa Adam, wa Nuh wa Ala Ibrahim, wa Ala Imran. Wa ala ala ala ala ala ala. Sungguh kami telah pilih kata Allah Adam baik jadi Abu'l Anbiya Nuh, baik jadi awal Rasul fil fil -akhir. Rasul pertama di bumi Nabi Nuh Nabi pertama di bumi Nabi Adam ya, Dari Nabi Nuh turun keturunan-keturunan Sampai kita Kemudian Wa ala Ibrahim Keluarga besar Ibrahim Kalau Nabi Adam tunggal dipilih Nuh tunggal sendiri dipilih Ibrahim keluarga besarnya Ibrahim salam dipilih oleh Allah Dengan keluarga besarnya Nabi Ibrahim punya berapa istri? Bukan Tiga mana yang bilang tiga itu, angkat tangan Masya Allah yang bilang dua, angkat tangan ah. yang tiga mana tadi anaknya yang empat oh, Nabi Ibrahim itu punya empat istri yang diketahui dua yaitu Sayyidah Sarah dari Sayyidah Sarah itu menurunkan anak, namanya siapa? Isai. Isai. Isa Ishak menikah dengan siapa? Rafiqah Ya Rafiqah punya anak Namanya siapa? Ha? Dari Ishak anaknya siapa? Punya dua anak Anaknya kembar Yang pertama namanya Aisyu Yang kedua namanya Ya'kob Aisyu nanti ke Ramawi Ya'kob nanti ke Akan menikah lagi Ya, Yakub menikah dengan siapa? Dengan Leah Kemudian dengan Rahil Kemudian dengan Zulfa Kemudian dengan Balha Empat orang istri Tadi empat ini lahir dua belas anak Lea nanti melahirkan siapa? Ravin Shema'un Siapa lagi? Ha? Lewi Siapa lagi? Yehuda, Siapa lagi? Izakar Siapa lagi? Zabalun Rahim melahirkan siapa? Yusuf Alaihissalam. Bunyamin Ya, Kemudian Zulfa melahirkan siapa? Eh Melahirkan siapa? Jad diantaranya dengan Ashur ya kemudian satu lagi balham melahirkan siapa melahirkan Gad, dan adiknya nanti berjumlah 12 orang nanti dari situ akan turun lagi sampai ke Musa Musa anaknya asyur Ashur bin Kahir Kahir bin siapa bin Levi anak ketiganya ya aku nanti melahirkan lagi ke siapa lagi ke Nabi Isa ya Isa lahirnya nanti dari Daud dari Sulaiman naik dari Yahuda ke atasnya kemudian dari istri yang kedua Sayyidah Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam dari Nabi Ismail turun siapa? Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttallib bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Kusay bin Murrah, bin Kilat, bin Kaab bin Ghalid, bin Fikir, bin Malik bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan bin Adli, bin Adri, bin, bin Muqawam, bin Nathur bin Tariq, bin Ya'rab, bin Yasdub, bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam Baik tidak? Baik. Isi ketiganya kantorah namanya bin Yaqfan. Dari kantorah ini lahir enam anak lagi Dari enam anak ini keturunannya ada yang sampai ke kita ke Nusantara Yaitu Maidan yang kelak dikenal dengan Medan Penafsirannya demikian Ada Madian melahirkan Nabi Shu'id Ada Maidan, ada Surais dan lain sebagainya Yang keempat ada Al-Hajun binti Al-Amin yang melahirkan nanti keturunan-keturunan lagi ada lima orang anak untuk Nabi Ibrahim Alaihi Salam. Yang mau oh, saya katakan, Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim bukan. Keturunan. Nabi Ismail anaknya bukan. Nabi Ishak. Nabi Yakob. Nabi Yusuf. Pertanyaan saya, semua baik tidak? Semua sukses tidak? Sukses, sukses dan baik itu karena ada jaminan Allah. Inna Allah, Keluarganya Imran Imran bukan Nabi, bukan Rasul Supaya kita tidak bilang begini Itu kan Nabi Ustaz, Imrahim Nabi Nuh Nabi, Adam Nabi Kami bukan Nabi Kami hanya manusia biasa Kami hanya santri, itu Nabi Kami santri, bisa nggak kami demikian Maka Allah turunkan yang keempat Yang bukan Nabi, yang bukan Rasul Tapi santri Itulah Imran Imran itu orang biasa Menikah dengan Hannah Hannah pun bukan Nabi, bukan Rasul, orang biasa, soleh, santri juga. Dua-duanya santri. Tapi dengan kesantriannya diabadikan dalam Al-Quran sampai menjadi nama surah yang ketiga. Surah Ali. Imran. Surah keluarga Imran. Karena berhasil dari santri itu melahirkan orang-orang hebat. Dari Imran dengan Hannah menikah lahir Maryam. Muncul surah ke-19. Surah? Dari Maryam terlahir Nabi Isa alaihi salam. al -Masyih jadi semuanya lahir orang-orang hebat dengan kalimat innallah astafa dan dahsyatnya ketika Allah ingin memilih orang-orang hebat di setiap generasi Allah pilih dengan kalimat innallah astafa dan dibuka dengan Al-Quran ثُمَّ أَوْرَثْدَ الْكِتَابَ الَّذِينَ min مِنْ Kata Allah kami akan pilih orang-orang hebat akan jadi orang-orang hebat yang langsung kami pilih Allah yang seleksi siapa mereka? siapa mereka? adalah orang yang kami wariskan Al-Qur'an dalam kehidupan mereka sekarang dari sekian banyak orang di Indonesia saja Alhamdulillah adik-adik sekalian yang terseleksi tinggal sekarang mau nggak kita jadi orang hebat itu kenapa saya bilang ini? karena nggak semua yang telah dipilih Allah itu ingin jadi orang hebat itu masalahnya Allah sudah berikan kesempatan dia tak ambil bukan Allah yang salah manusianya yang tidak mengambilnya saya mau tanya sebentar, kalau kita diberikan minuman oleh panitia misalnya atau di makhan Ustad beri minuman, semua santri dapat minuman, tapi ada satu yang tak mau minum, lalu dia kehausan, dehidrasi, dia pingsan. Saya tanya, yang salah Ustadnya atau santri? santrinya <tuk> Kenapa santrinya salah? Karena dia tak mau minum. Ustaznya sudah kasih minum. Sekarang Allah sudah pilih kita semua. Allah sudah pilih adik-adik berada di sini jadi kalau Allah setelah berikan kesempatannya dari sekian orang banyak yang ada di sini, tapi anda tidak masuk ke dalamnya, anda tidak ambil itu bukan Allah yang salah karena ahli quran ketika Allah berikan kesempatan akan terbagi pada tiga bagian wa minhum ada yang walim nanti walim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya Tahu gayung? Tahu gelas? Tau. kalau kita mau mandi pakai apa? Kalau kita mau minum pakai apa? Ya. Ada orang mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Itu zalim namanya. Ada orang hafal kul allahu ahad, allahu lam lahu Dia hafal surat al-ikhlas tapi lisannya bisa mengatakan semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama cuma caranya beda-beda. Maka dia muncul dengan agama gado-gado namanya. Semua dia samakan, nah, itulah diantara orang yang sudah dapat nikmat menghafal surah Al-Ikhlas tapi hulim. wa minhum ada orang yang paket hemat paket hemat itu siapa? dia menghafal Qur'an tapi belum bisa berbagi nanti akan ditemukan insya Allah kalau sudah masih itu jadi saya dengar tadi Ustaz Lan, ya, Pak eh, okay, Haji Mahmud ada sekitar 20 M lah ya insya Allah kita akan ikut 1 M ya, jadi kami nanti kami siapkan 1 M, Pak Amir tolong diingatkan ya nanti satu miliar kita coba ikut mudah-mudahan insya Allah ada kebaikan-kebaikan dan bisa disegerakan nanti saya juga akan uh, sampaikan kepada kolega-kolega yang lain supaya mempercepat itu masjidnya bisa jadi dan bisa digunakan di syiar kebaikan insyaallah Al ya. lupa nih udah nyebut satu M jadi lupa apa yang mau disampaikan tadi. Ya. nah itulah dunia jangan terlalu banyak dicari, saya pun tak tahu uangnya dari mana pokoknya saya bilangnya aja satu M gitu kan ya nanti Allah akan datangkan kali begitu gitu ya, omrah ini sekian gak punya, itu saya nak pegang karena ahli quran itu gak menurut dunia tapi dunia akan datang ketika kita mohonkan dunia itu kecil dunia itu kecil ya saya bilang semua atlet peraih asian games, medali emas umroh, yang islam non muslim kita support sama kita berikan juga saya tak tahu tiba-tiba 55 orang saya bikin acara Qur'an di Jakarta di Istora, datanglah dubes-dubes termasuk dubes Saudi yang saya kira pernah ke sini juga Syekh Usama itu begitu saya katakan ini akan merangkat Omrah lima orang maju sebagai simbolis kata dubesnya Ustadz Adi Syekh Adi itu tugasnya mengajar tugas saya kasih umrah saya bilang Pak Dubes Alhamdulillah Masya Allah kata beliau tapi yang lima ini cuma contoh aslinya 55 maka beliau pelan-pelan ngangkat begini Ya kata-kata beliau insyaallah semua berangkat Alhamdulillah Jadi bagi ahli Quran semua kecil Dunia itu ke? Kecil. Jadi seperti bayangan Posisikan seperti bayangan Kita ini manusianya, dunia itu bayangannya Bayangan tahu usah dikejar Karena semakin dikejar semakin capek kita Semakin ingin ditangkap Semakin tidak pernah kita dapatkan cara untuk mendapatkan bayangan itu sederhana anda harus berbalik berbaliklah biarkan bayangan yang mengikuti jangan ditangkap takkan dapat tendangan tanpa bayangan itu cuma wong fei hong ada lagi yang kartun menembak lebih cepat daripada bayangan itu cuma fiksi cuma fiksi tapi kalau kita ingin dapatkan dunia gampang berbalik dari dunia biarkan dunia yang mengikuti itu kecil bagi ahli Qur'an, paket kedua muktasid, paket hemat orang muktasid itu belum bisa berbagi, cuma dia ingin melengkapi dirinya apa cirinya? nanti akan ada orang mojok-mojok menghafal Qur'an di tiang-tiang, di taman-taman tapi ketika diminta jadi imam, saya belum siap tolong bacakan kepada saya, suara saya masih kurang bagus itu muktasid, paket hemat baru baik untuk dirinya yang paling dahsyat, yang terakhir Wa bil ada ahli Quran yang akan membawa semua cahaya-cahaya kebaikan karena Allah subhanahu wa ta'ala semua cahaya-cahaya kebaikan karena Allah subhanahu wa ta'ala maka saya mengharapkan kita semua akan berada di bagian yang terhebat ini insya Allah kita menjadi bagian dari sabikum bil khairat nanti kalau sudah dapatkan itu akan berubah seperti Allah mengubah jahiliyah menjadi khairu ummah dari jahiliyah menjadi khairu ummah maka nasihat saya kepada adik-adik semua pertama khati Al-Quran caranya begini ini tadi rahasia yang mau saya sampaikan, ini cara cepatnya jadi kami pun sekarang membuat ahli-ahli Quran targetnya 100.000 setahun di Indonesia untuk menjadikan semua kebaikan Quran itu hadir karena kalau sudah jadi ahli Quran pasti baik pasti baik cara cepat, cara gampang jadi orang baik, jadi ahli al. karena gak ada yang gak baik di quran silahkan cek ya nanti kalau sudah hafal quran, kita akan lihat semua tubuh kita pun dipandu oleh quran bagaimana cara bicara diatur kata Allah ya ayuhalladzina amanu amanul qaw min qawm Quran surah 49 ayat yang ke-11 ya ayuhalladzina itam ya amanu semua pakai iman, iman, iman hei ahli quran yang beriman Lisanmu menggunakan untuk berkata yang baik Jangan saling mencela Jangan berselisih Jangan bikin hoax Jangan gibah Jadi kalau sudah jadi Al-Quran Ahli Al-Quran Hilang hoax ini Hilang pertikaian Hilang keburukan Apalagi sampai mencuri Apalagi sampai berdusta Apalagi sampai menumpahkan darah Akan hilang Dan akan berubah menjadi khairu ummah Nah cara cepat menjadi Ahli Al-Quran Itu rumusnya Ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ini nanti yang fokus Yang mencatat Yang mengamalkan Saya doakan dan saya berbohon pada Allah Insya Allah akan dibimbing Allah Untuk cepat mendapatkan keistimewaan ayat ini Dan ini pesan semua ulama Terhubung sampai Rasulullah Dan sekarang Ada Tempat di dunia penghafal yang paling hebat Orang banyak salah Orang kira Di Madinah di Mesir, di Libya, ternyata tempat penghafal yang paling hebat itu tempatnya di Mauritania. Sampai hari ini. Jadi kalau ada-ada ingin cari penghafal Quran, penghafal Hadis, penghafal kitab yang hafalannya luar biasa kuat itu di Mauritania sekarang. Dan semua ulamanya mewariskan kalimat yang sama. Jadi kalau para ulama itu sudah paham pasti dari sini mulai. Yaitu di Quran, di akhir ayat 282 surah Al-Baqarah Akhir ayat 282 surah Al-Baqarah Di paling kiri, sebelah bawah, paling pojok Perhatikan kalimatnya Wattakullah wa yu'allimukumullah Wattakullah tingkatkan takwamu kepada Allah Wa yu'allimukumullah maka Allah akan berkenan mengajarkan langsung kepada kalian tambahan-tambahan pengetahuan Jadi rumusnya cuma satu Saya sekaligus menutup Rumusnya cuma satu Disebut dalam Al-Quran dengan rumus takwa. Rumus apa namanya? Taqwa. Jadi kalau kita bisa meningkatkan takwa, Kata Allah, Allah akan ajarkan Dan sifatnya nakirah umum Apa saja ilmu akan diberikan dengan cepat kalau tidak percaya silakan. Nanti ada orang yang menghafal 2, 3, 4, 5 kali baru hafal Ada orang yang baru disebutkan sudah hafal Saya mencoba mengamalkan ayat ini sejak di pesantren. Setiap kali saya akan ujian Malamnya selalu mimpi Jadi kalau orang itu mau belajar ujian Banyak belajar ke kelas kemana Saya malam ke masjid Belajar juga Jadi banyak orang ke masjid Baca-baca kencang gitu baca kencang, saya cuma ikut tiduran saja di sampingnya saya bilang ikut tiduran ya, kalau kamu sudah selesai bangun saya. saya cuma ingin tahu bagaimana dahsyatnya ayat takwa itu setelah saya amalkan ayat takwanya dulu itu begitu dia bacakan, selesai dia bacakan, menghafal ada orang yang cepat menghafal itu menghafalnya kan dibacakan itu Ya, baik yang quran ataupun hadis atau yang lainnya sampai ke akhlak dia bacakan dengan keras, ada orang menghafal sambil diucapkan kan kalau <d SMB: tuh writing> itu dia selesai menghafal dengan keras, dia tuh dia mau bangunkan saya, saya bangun sendiri apa yang dia sudah baca, saya hafal oh. itu dahsyatnya ayat takwa dan sampai sekarang masih terngiang itu nah belum selesai begitu yang itu pulang, saya tertidur di masjid oh, banyaklah kejadian itu ada jam 2, tiba-tiba keran, air wudhu bunyi semua Shhh. Bangun dilihat tak ada orang. Saya wudhu lah. Ah itu panggilan saya wudhu bangun malam. Wudhu. Ini ini jarang saya bagi kisah-kisah ini. Biasanya saya hanya bagi di pesantren, kampus-kampus, ya orang-orang yang mau jadi orang-orang hebat saat belajar. Bangun malam. Kita sholat. Kadang-kadang kita olah dolin di belakang. Amin. Tengok tak ada orang. Tengoknya habis sholat. Ya jangan waktu sholat kita tengok. Batal sholat kita. <tengoknya> ternyata nanti ada kaitan dengan hadis, baru belakangan saya tahu dari hadis-hadis Nabi s.a.w. sampai dalam keadaan itu setelah sholat saya tertidur, tidurnya selalu bermimpi bermimpi mengerjakan soal mengerjakan soal besoknya ujian soal dibagikan itu soal sama persis dengan apa yang saya lihat dalam mimpi saya bukan satu dua kali hampir setiap ujian jadi seringkali saya diberikan soal begitu sudah dibagikan saya isi selesai, bagi saya selesai isi. Jadi, orang lain baru mau mulai mengisi selesai dibagi. Saya selesai dibagi, sudah selesai saya jawab Karena tadi malam udah saya lihat, jadi saya berbagi ya, bukan mengarang-arang, bukan ilmu TikTok begitu diketik langsung diketok gitu. <laughs> tidak. Nah, ini banyak sekarang, banyak yang cocok logi itu, banyak ilmu-ilmu yang dimunculkan belakangan, tapi tidak ada sanat dia. Ya itu sering terjadi. Apa yang dilakukan? Trainingnya takwa. Takwa dan banyak orang meningkatkan takwa itu jadi. Tadi Al Imam Al Bukhari, masih ingat namanya siapa? Namanya? Muhammad. Oh, Bapaknya siapa? Ismail. Kakeknya siapa? Ibrahim. Kakek buyutnya Al Mughirah. buyutnya Al -Bardisbah. Itu kan buta matanya. tak banyak orang tahu. Lahir Al Bukhari usia 2 tahun, bapaknya meninggal usia 4 tahun, matanya buta itu buta permanen, gak bisa lihat gak bisa lihat nanti buka kitab ada 18 jilid jilid pertama dibuka namanya Fathul Bari tisyarah sayy al-Bukhari, karya Ibnu Hajar al Asqalani. jilid yang pertama dikisahkan kisah ini dari mana kemudian ada satu keberkahan terjadi al-Bukhari itu matanya buta tapi hatinya luar biasa dahsyat, tajam Allah ganti buta mata dengan kekuatan ingatan yang bersumber dari hati Dikunci di hati Bapak ibunya takwa, Rajin sholat Rajin baca Al-Quran Rajin berdoa Karena doa ibu diganti buta mata dengan tajamnya hati Tapi terjadi satu peristiwa Usia 4 tahun dimasukkan ke tempat kutab namanya Khusus untuk Quran Begitu datang ke situ anak 4 tahun Dibimbing, dipegang tangannya oleh asisten ibundanya, masuk jadi anak yang paling kecil, dibacakan oleh Syekhnya Surat qaf pada masa itu untuk dihafalkan. Begitu selesai Surat qaf dihafalkan, ya dibacakan Surat Kaf surah ke-50 itu, Syekhnya hanya bercanda untuk bertanya, "Dia katakan man hafiz, siapa yang sudah hafal?" tertiba kemudian semua diam, cuma anak kecil usia 4 tahun, Di sini yang paling kecil berapa tahun? 5 tahun. Ha? Berapa tahun usianya? 5 tahun, siapa namanya? Namanya siapa? Khattam Altam, Masya Allah Altam, 5 tahun, Al-Bukhari 4 tahun Ada yang lima tahun, 6 tahun, 7 tahun, siapa yang hafal Anak kecil ini yang gak bisa lihat angkat tangan Saya, Hafiz Tuala al Saya sudah hafal di dalam kepala saya tuh kalimatnya pun betul, hafal di dalam kepala karena ada hafal yang di luar kepala, ada hafal dalam kepala hafal di luar kepala itu belum hafal <tuh> karena masih di luar kepala, kalau hafal itu sudah masuk ke dalam jadi salah kalau ada orang bilang hafal di luar kepala, artinya belum saya hafal ustaz di luar kepala, belum hafal namanya Joni hafal itu di dalam kepala, maka kaget gurunya dipanggil lah ke depan kata syekhnya ya bu datang ke depan dipandu-pandu meraba jalan kerap bacakan coba, dibacakan kaf wal quranil wajid sampai selesai bukan hanya hafal mahradnya, tajwidnya, sifat hurufnya sama dengan syekhnya kata gurunya, belum selesai kisahnya nanti kita tutup minal an tadrusul hadis, ini awal kisah dimulai mulai sekarang adik muridku, anakku belajar hadis karena gurunya tahu kalau Quran itu gampang nanti saya tunjukkan, saya akan berikan hadiah saya sudah pulang ke Al-Hajj Mahmood al Fadlan saya sudah sampaikan, nanti saya kirimkan setiap santri, setiap guru semua saya hadiahkan satu paket berisi tiga buku tiga buku itu pedoman menghapal Quran, langsung dari Al-Qurannya sendiri jadi saya sudah riset ayat-ayat Quran, membimbing kita menghafal Quran kami praktekkan kemarin Angkatan ketiga sudah ada tiga angkatan. Sekarang jumlahnya 10.469. Kalau saya tidak keliru. Ya, baru dibuka pertama kali sudah ada 10.000 se-Indonesia dengan 21 negara. Itu menghapal kurangnya dalam 30 hari, 30 juz. Ya, 30 hari, 30, bukan juz 30, 30 juz. Sama berapa lama? 30 hari. Kemarin ada yang 55 tahun. Ini kan 5 tahun ada yang 55 tahun hafal Qur'an 25 hari ada yang 59 tahun, ada yang hafal Quran 21 hari rekor tercepat dari wajo perempuan, akhwat hafal Qur'an 14 hari sekarang sedang dikuatkan dengan nomornya, dengan posisinya, dengan ayat S, sehingga ketika menjadi mufti dia langsung mudah untuk bisa merumuskan fatwa jadi kalau nanti adik-adik jadi imam itu Qur'annya tidak usah ditaruh di depan lagi jadi begitu dibaca kan sudah terbayang di kepalanya Qur'an datang Ya, kalau ditanya apa hukumnya ini dari Al Fatihah sampai Anas An sudah terbayang. Takwa 115 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Lawannya nafsu 115 kali. Ada dalam tubuh manusia ins disebutkan 18 kali dipasangkan dengan jin. Kalau beraktivitas jadi insan disebutkan 65 kali. Kalau jadi nas disebutkan 241 kali. Yang dorong malaikat 88 kali. Yang berlawanan dengan malaikat namanya setan disebutkan 88 kali. Nah, jadi semua terbayang. Jadi begitu ditanyakan satu hukum keluar Al-Qur'an di kepalanya dari Al Fatihah sampai dengan Annas. Nanti masing-masing kami berikan hadiah setiap kita yang ada di sini bukan jemaah santri semua insyaallah dapat satu paket gratis semua kami dapatkan nah Al Bukhari itu belajar Quran pulang-pulang Quran itu kan gampang mudah empat kali disebutkan di tadi ya surah qaf ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40 walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim pulang ke rumah, kisah cepat, saya singkat dan selesai dia datang pada ibunya, kata ibunya selamat datang, selamat datang anakku kata anaknya, Umi, ummi, ummi, ummi ibu-ibu tadi kejadian, kejadian begini, begini, begini saya diminta oleh Syekh untuk mengulang, saya sampaikan sampai selesai Syekh mengatakan minal an tadgusul hadis kata anak ini, saya ingin belajar hadis. kata ibunya, kamu punya keterbatasan, matamu belum melihat cukupkan dengan Quran dulu, baru dengan hadis. kata Al-Bukhari kecil, la uridul hadis. tidak, saya yakin saya cinta dengan ibu, saya juga percaya dengan syekh, izinkan saya belajar hadis. maka Al-Bukhari kecil meraba jalan, begini, sampai ke kamarnya ibunya sedih melihat itu masuk ke kamarnya ke mihrab mihrab, mihrab. tempat khusus ibadah yang cepat mengambulkan doa masuk ke situ sholat dua rakaat, berdoa sampai berlinang air mata, tertidur bermimpi dengan Nabi Imrahim Anakmu akan kembali melihat Al-Bukhari masuk kamar Dia mengulang surat Kaf Ka Perhatikan sampai di ayat ke-22 Laqad <tuh> kunta fi ghaflatin min anka Ini dahsyatnya Al-Quran Ini ayat tentang akhirat Ada orang yang tidak melihat Ya akhirat dibukakan oleh Allah Berkahnya diturunkan ke dunia dalam bentuk yang positif Laqad kunta fi ghaflatin min kamu dulu gak bisa melihat permanen buta difonis. Difonis gak bisa lihat selamanya. <tik> Mulai hari ini kami akan hilangkan semua penghalang penglihatanmu itu. Wabah <tik> kamu akan melihat kembali bahkan dengan lebih tajam. Begitu selesai membaca ayat itu, kaget kemudian beliau tertimbak kemudian melihat bayangan-bayangan nampak kembali matanya bisa melihat lagi. Lompat langsung seketika kaget. Kejar ibundanya, Umi, Umi, Umi, lah ke ibu saya bisa melihat lagi. Ibunya kaget, bangun mengatakan rumah meraih tadi, kalbik, mungkin kau melihat dengan hatimu lah. Biar lebih ini, saya melihat dengan mata saya, waktu saya bisa lihat lagi. Maka berpelukan keduanya. Kemudian melihat benda-benda menangis, harus setelah itu mulailah belajar hadis sampai menuliskan saya Al-Bukhari yang sampai sekarang viral itu selama 16 tahun. Ditulis, "Mekah disempurnakan di Madinah, al-Munawwarah sebagai hujah beliau, bertemu dengan Rasulullah SAW." Kisah ini saya sampaikan pada peserta karantina Al-Quran Gelombang kedua Ada yang matanya sakit Bahkan permanen yang paling kanan gak bisa lihat Begitu disampaikan kisah ini Menghafal Quran dengan niat yang baik Tiba kemudian datang ke kamar mandi teriak beliau kaget lemparkan kayungnya Allahu Akbar Kaget orang semua dikira ada ular Di pusat karantina Begitu kemudian keluar masih pakai handuk Menangis bersujud Dia katakan ya Allah Allahu akbar. Allahu akbar Rupanya mata yang kanan yang bisa melihat kembali yang difonis buta itu tak bisa melihat Itulah dahsyatnya Al-Quran Karena itu selamat menjadi Al-Quran Selamat menjadi Ahli Al-Quran Belajar yang sungguh-sungguh Jangan sampai Lulus dari sini kecuali menjadi Ahli Al-Quran Kemudian tingkatkan takwa. Cara meningkatkan takwa cuma dua Tingkatkan ibadah Mulai saat ini jangan tinggalkan sholat malam Ya Rajin puasa sunnah Berdoa Minta doa pada ayah ibu Minta doa pada guru-guru. Kedua, jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat. Jangan pernah berbuat buruk meskipun berpikir buruk kepada para ustadz, para guru yang merawat Anda di sini karena itu akan menghilangkan keberkahan ilmu. Akan menghilangkan keberkahan ilmu. Jangan pernah merasa pintar. Kalau sudah masuk pesantren walaupun punya keunggulan dibanding guru tetap rendah hati. Tetap tawadhu, tetap cium tangan karena itu akan memberikan keberkahan dalam keilmuan kita. Insya Allah kalau itu dilakukan dengan benar, itu sudah terbukti zaman lalu. Dan saya berikan satu hal yang sangat penting. Sampai sekarang orang-orang pintar di muka bumi pun sampai saat ini sebetulnya mereka mengambil dari Al-Quran. Orang Yahudi sekarang sampai sekarang tiap hari set Al-Quran dengan hadis. Cuma nggak pernah disampaikan kalau itu diambil dari Al-Quran, dari hadis, dari Islam. Mereka pakai sampai hadis tentang kiamat pun mereka paling yakin. Makanya mereka tanam pohon korkon sekarang karena mereka tahu pohon itu yang akan melindungi mereka ketika terjadi sesuatu yang besar di kemudian hari maka dari itu kita mesti yakin siap jadi ahli Al-Quran InsyaAllah? siap ya. siap jadi para ulama InsyaAllah? siap ya. siap jadi para kaya yang dermawan? siap ya. siap jadi orang-orang yang hebat di kemudian hari? Ya. siap Allah saya antarkan dengan doa mudah-mudahan dengan doa ini diberikan kemuliaan-kemuliaan dan diberikan keberkahan oleh Allah Taala. Sebelum berdoa, saya ingin tegaskan lagi. Pertama Insya Allah kita akan kontribusi untuk masjid sejumlah satu miliar rupiah. Kita siapkan Kemudian ada dua santri tadi yang masing-masing, tiga ya? Dapat ratus ribu Nah, tiga atau empat? Empat ya. Dua ikhwan, dua akhwat Sebelum saya keluar dari sini, saya akan coba siapkan masing-masing untuk diberikan Kemudian juga yang ketiga ini jumlah santri berapa Ustaz? 750 santrinya semua baik kita akan doakan insya Allah mudah-mudahan baik dari 750 itu harus ada juga tadi saya sudah dengar dari Ustaz Fadlan ada yang sudah ke Madinah ada yang sudah ke Sudan ya di Sudan sudah ada? ada yang mau berangkat atau sudah ada di Sudan? mau berangkat berapa orang yang ke Sudan? angkat tangan satu orang berdiri berdiri berdiri kom satu orang Ustaz satu orang saja, satu orang. Oh, di mana kampusnya? South Afrika. Oh, sudah ada penerimanya sudah diterima. Pisanya belum dapat? Lagi nunggu. Nanti saya telepon setelah ini ya. Tapi memang eh, kondisinya sekarang belum bisa memungkinkan untuk berangkat karena masih situasi Covid di sana pun yang ada murid-murid saya nanti kalau sudah berangkat akan disambut murid-murid saya di sana. Nanti tinggal di satu tempat dengan murid-murid saya saja ya. Nanti di sana ada PKU program kader ulama di sana ya. Jadi saya akan minta juga kuota untuk yang akhwat. Ya. Kemarin kami berangkatkan kurang lebih 30 orang. Tahun lalu saya seleksi se-Indonesia. Akhwat juga ada. Jadi saya seimbangkan kuotanya, Jadi nanti ada ikhwan dengan akhwat berangkat. Siapa yang mau ke Turki? Wah, yang melanggar sejarah. Baik. Ya, nanti saya lihat siapa yang paling bagus prestasinya, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Tahun ini harus ada yang berangkat. Tahun ini. Tahun ini harus ada yang berangkat. Nanti habis ini saya telepon. Dapat kuota di Imam Malik. Imam Malik itu satu kampus isinya untuk mencetak ulama saja. Akademi Imam Malik, ijazahnya datangnya dari kampus saya dari Tripoli Libya. Tapi sekolahnya di Istanbul. Jadi pulang dari situ bisa bahasa Turki, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, paham kitab, Imam Malik. Nanti saya minta kuota dan kuotanya Insya Allah akan saya khususkan yang terbanyak porsinya untuk pesantren tahfid al Quran dan hadith AFKN Anwar Insya Allah. <tik> saya minta belajar yang sungguh-sungguh ya, belajar yang sungguh-sungguh. insyaallah setelah ini saya, saya telepon. Nanti tiketnya saya yang tanggung ya, yang, yang berangkat ke, ke Sudan ya. Kalau nanti diingatkan Baik Adik-adik semua belajar yang baik ya Semuanya belajar yang baik Kemudian ini yang paling penting Semua harus punya Rasa, cinta Dan bangga Sebagai warga negara Indonesia Siap? Siap, Siap mencintai Indonesia? Siap Siap memakmurkan Indonesia? Siap dan semua diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Oh, wow. Saya ingin tes juga katanya punya yel-yel ini. Pemuda ada dimana? di mana? Pemuda ada dimana? di mana? Pemuda ada dimana? di mana? Di Masya Allah Habis ini kita berdiri bersama-sama, kita tunjukkan pada semua orang-orang Indonesia bahwa di sini ada NKRI, harga mati. Tengar! Jadi, bukan hanya orang-orang di luar sana saja yang teriak "saya Pancasila", "Saya NKRI". Dari pesantren ini kita katakan, "Pemuda Indonesia, Tengar! pemuda ada di mana? Tengar! NKRI, NKRI! pancasila yang sejati ini siapa yang hafal pancasila boleh angkat tangan oh uh, hafal semua yang paling kecil mana paling kecil ah, ini ada saya mau perempuan ini ayo bangun adik Bangun. berdiri berdiri Zahra ayo ah, ini sudah berdiri satu namanya siapa Zahra Namanya siapa? Zahra. Zahra. Zahra, berapa tahun usianya? Umurnya berapa? Laman. tahun. Berapa? belas tahun. Masya Allah Coba bacakan Pancasila Pancasila satu ketuhanan yang maha belas hmm. Dua ke Kemanusia. Kemanusiaan Yang, yang, yang adil belas tahun. Dua belas tahun. Rakyatan nah, iya, yang dipimpin oleh hikmat kebunyaksanaan dalam permusyawaratan keperluafilah. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maafkan saya. Zahra. Zahra dapat Fatima Zahra. Fatima Zahra. Mau jadi apa Fatima Zahra? Mau jadi apa? Tidak. Dok, dokter apa? Dokter, gigi. dokter Dokter? gigi Masya Allah Kita doakan insyaallah Jadi dokter gigi yang hafal al-Qur'an Mau periksa gigi siapa? Zahra mau hadiah apa? barang Ya? Yeah? Barangkah. Oh, Terseruse. Terseruse apa ya? Kasih apa sama Jaran? Jaran. Ayah masih ada? Ada. Ada. Ibu ada? Ada. Di sini ada? Ada. Ada ibu. Bye. Ayah mana? <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> ya ya ya. Alhamdulillah. Baik Zahra sudah apa? Berapa juz? Sudah apa? Surat apa? Surat apa? Surat, surat Al-Ikhlas apa? Qulhuwa Allah apa? Apa? Coba bacakan hmm. Hmm. Nah. Kulh wallahu ahad wa Allahus Allahus, Allahus, Al Allahus samad Lam yalit Walami ulad -wala Walami kulam hukus wa Masya Allah <tik> hmm. Kira-kira kita kasih hadiah Apa ini? Hmm. Mana provokatornya ini <tik> Ya bolehlah Insya Allah nanti ya Kalau sudah pandemi tidak ada Zahra dihadiahkan umroh <tik> Baik. Mau tidak? Oh, mau. Mau, mau. Insyaallah ya. Setelah nanti selesai pandemi, Zahra akan umroh dikawal oleh 30 prajurit TNI. Karena nanti Zahra akan umroh dengan 30 prajurit TNI. 28 dari Kodam Siliwangi dan 2 dari Mabes AD Angkatan Darat. Yeah. Jadi Zahra nanti pakai kerudung hijau Baju hijau Dikawal oleh orang yang hijau-hijau <laughs> Ya yeah, terima kasih Zahra Duduk kembali Kita sama-sama bacakan Pancasila, Pancasila. Satu. Satu Ketuhanan yang Maha Esa Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga Persatuan Indonesia Empat, Empat Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Kita berdoa pada Allah SWT ta'ala Semoga doa kita dijawab. Tabulkan rahmat Ya Rasulullah SAW. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hamba syakirin kama yang telah nampak ya Rabbil Alamin. wa aku syukran kama kerana kamu telah memberi aku keberkahan. Aku berterima kasih kerana kamu telah memberi aku keberkahan. Aku berterima kasih kerana kamu telah memberi aku keberkahan. Aku berterima kasih kerana kamu wa memberi aku keberkahan. Rabbana la wa wa ya Allah kami mohon jangan jadikan satu orang pun diantara kami yang berkumpul saatnya atau di tempat manapun bila berumur dosa kecuali kami segala dosa dosanya wala illa jika ada yang tengah gelisah maka mohon tenangkan hati mereka ya Allah wala maridan illa syafaita jika ada yang sakit mohon sembuhkan ya rahmin asiran illa jika ada yang tengah merasakan kesulitan maka mohon mudahkan Barik ya Allah barikki ya Allah barikki Allah ya barikki Allah Ahla, ahla ahlan wa mabarak fi hadzal mahal mubarakatan tammah kamilatan irhamar ya rahimin Ya Allah mohon berkahi pesantren ini ya Allah seluruh hambamu yang ada di dalamnya para pengurusnya murid-muridnya siswa-siswi kami semua yang hadir pada saat ini ataupun yang tidak ada bersama kami dengan keberkahan yang sempurna ya arhamar rahimin Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'ana fil akhirah ya rabbal alamin Ya Allah jadikan kami ahli Al-Qur'an jadikan keberkahan Al-Qur'an melekat pada diri kami ya Allah jadikan kemuliaan al-quran melekat pada diri kami di dunia di alam kubur sampai kembali menghadap kepadamu mu ya Rahman ya Rahim Allahumma zayyin qulubana bidh al-quran wa zayyin akhlaqana bidh al-quran wa zayyin hayatana bidh al-quran waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah tawaffana muslimina al-hakama bis-salihin wal ladina amta alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada wa as-salihin wa husna ulaika rafiqa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu yang saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh